Hai hai hai Aceh Selatan sendiri merupakan daerah yang paling sering terjadi konflik antara harimau dengan manusia Awal tahun ini saja, setidaknya sudah dua kali terjadi kasus penyerangan harimau terhadap manusia Serangan pertama terjadi pada 28 Januari 2023 Yaitu serangan terhadap tim ranger dari Forum Konservasi Lauser atau FKL di kawasan hutan Sampali, Kluet Tengah yang menyebabkan beberapa orang mengalami luka-luka. Lalu pada 2 Februari 2023, ketika seekor harimau kembali menerkam dua warga yang merupakan ayah dan anak sehingga menyebabkan luka-luka serius. Pada 4 Februari 2023 kemarin, juga ada harimau pemangsa manusia yang berhasil ditangkap oleh BKSDA Aceh. Eh, tapi tunggu dulu, Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, ya. Sob, belum lagi selesai proses hukum kasus pembunuhan harimau di Aceh Timur pada Sabtu kemarin. Sekarang kembali ditemukan bangkai harimau di perkebunan rumah warga, tepatnya di Desa Bukit Mauwe, Kecamatan Mauke. Kabupaten Aceh Selatan Bangkai harimau itu ditemukan sekitar pukul 9 pagi dan saat ditemukan kucing besar itu ditemukan mati dalam kondisi terkena jerat babi di sekitar perkebunan warga Terkait temuan bangkai harimau itu pemerintah setempat telah menghubungi tim dari BKSDA Aceh untuk melakukan penanganan Namun ternyata hingga saat ini mereka belum berhasil menghubungi pihak BKSDA Aceh Tahukah kalian sob, jika kasus kematian harimau tersebut merupakan kejadian yang kedua terjadi sejak awal tahun 2023 ini? Karena sebelumnya juga ada sebuah kejadian di mana seekor anak harimau ditemukan mati di desa Peunaron Lama, kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur. Ya, harimau itu mati karena diracun oleh warga setempat. Karena kesal? tiga ekor kambingnya mati diterkam satwa dilindungi tersebut. Atas laporan BKSDA Aceh, polisi lalu menangkap pelaku, dan dalam pemeriksaan, pelaku juga mengakui telah menabur racun hama di bangkai kambing yang dimangsa harimau. Nah, sob, konflik harimau dan manusia kembali terjadi di Provinsi Aceh. Namun kali ini, peristiwa tersebut terjadi di pedalaman Kabupaten Aceh Jaya, Informasi yang didapat menyebutkan ketika seraja Hutan menerkam seekor sapi milik warga di desa Maudeun Lamno, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Seekor sapi milik salah satu warga ditemukan sudah mati di hutan dekat kebun miliknya. Pada tubuh bangkai sapi itu mirip bekas timangsa harimau liar dan seperti ada bekas luka robek akibat cakaran si belang itu. Bahkan, kalau malam hari sering turun dekat perkampungan warga setempat Kondisi ini membuat warga khawatir Karena kejadian itu para petani kini di kawasan setempat takut pergi ke kebun Gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya